Buset Anggur Apa ini yang turun di jalan Oh Karak Karake <laughs> Karake jatuh Ini namanya Gunung Sigar Atau gunung belah Gunung yang dibelah ya teman-teman nah, Itu kalau di Tuh waduk sudah kelihatan waduk gajah mungkul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat lagi teman-teman Kali ini Saya tidak on feed ya Tidak ngantar orderan Tidak on feed yang jelas hari ini Di hari terakhir Di tahun 2021 Kali ini saya akan mudik ya teman-teman ya Kemana mudiknya Itu terus perjalanan ini Untuk teman-teman yang baru menonton channel ini Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan informasi terbaru Dan terupdate dari channel Sisi Seng ini Ini kalau teman-teman pada tahu ini adalah jalur Sukoharjo ke arah Wonogiri ya teman-teman ya Artinya saya akan mudik ke daerah Wonogiri Kenapa ini saya mulai dari daerah Sukoharjo Karena tadi saya berangkatnya dari Palur lewat Bekonang Dan nggak sempat rekod Ini saya mulai dari setelah terminal Sukoharjo ya Oke, eh, sekedar informasi saja teman-teman ya Saya itu aslinya itu dari Wonogiri ya Wonogiri yang masih pelosok dari dari ujung selatan Kabupaten Wonogiri Dan saya hijrah ke Solo Dan Saya sudah menetap lama di Solo dan aktivitas saya sebagai driver Ocel ya, atau gojek di kota Solo Nah, kali ini saya akan mutik karena udah <tuh> hampir dua tahun lebih lah semenjak si kecil masih dalam kandungan ya teman-teman terus ya. saya terakhir ke tempat kelahiran saya itu kurang lebih hampir dua tahun lebih ya nggak pulang kampung nanti kita ambil kita lihat situasi kondisi seperti apa di sepanjang jalan dari Sukarjo ke Wonogiri kali ini saya bersama si bocil ya mungkin teman-teman sudah lihat ya videonya si bocil sama istri saya. Tonton-tonton ini lancar, aman dan selamat sampai tujuan dan besok kembalinya pulang juga selamat sampai di rumah lagi. Oke, saya kita itu kalau di jalan lihat ojol itu apalagi temen ojol ya, temen ojol lakers gue entah apa itu ada refleks ya kasih klakson ya karena ada baru-baru saya nggak pakai atribut gojek ya ini ya saya pakai jaket biasa tapi saya sendiri refleks kalau bertemu temen ojol di jalan entah berpapasan entah kita nyalip itu pasti saya kasih klakson. Ya. Ini kita sudah sampai di muter, teman-teman. Pasar muter, ya. Pasar Muternya di sebelah kiri ini yang terkenal dengan pasar jamunya. Ini pasar muter. Oh, ini jembatan yang baru. Udah selesai dibangun, buset! Anggur, nah ini sebentar lagi. Ada jembatan. Nah, jembatan ini adalah jembatan sebagai perbatasan, ya, teman-teman. Selamat datang, Kabupaten Wonogiri. Nah, kita sudah masuk di Kabupaten wilayah Kabupaten Wonogiri. Keburu, nah, selamat datang, Wonogiri sukses. selamat daerah selogiri teman-teman selogiri ya daerah yang berbatasan langsung dengan Soekarjo apa ini yang turun di jalan oh karak karake karake jatuh ini si bocil tidur teman-teman jadi saya agak Berani, agak tancap gas ya, di atas 60 kilo ini, Kayak masih kecil-kecil. jalan-jalan gak rewel di jalan. Uh, mantap, tiunya itu di depan gunung. tapi kayaknya hari ini mau hujan lagi hmm, jalannya luas lebar mantap ini sebelumnya kanan kiri sawah kita sudah sampai di Krisak, teman teman terminal Wonogiri yang baru nah ini kalau ke kanan ke arah klaten ya harus lalu lintasnya ramai lancar ini di akhir tahun kita sudah masuk di kota Wonogiri kotanya Wonogiri ya wah bapak inga lamun sebentar lagi nih, sampai di Ponten lampu Merah Ponten Taman Kelinteng Semar teman-teman kanan kalau yang ke kiri ke arah Ngadirojo Batu Retno atau Porwantoros Lodohimo kita yang lurus ya melambu merah gudang seng nah di pertigaan ini kalau teman-teman mau main ke bendungan yang lurus ya tapi karena saya ini masih jauh perjalanannya saya lanjut perjalanan aja ke kanan naik gunung sudah mulai mendung teman-teman baru jam 10 Oh, di sebelah kiri kota Wonogiri terlihat dari atas ini namanya gunung sigar atau gunung belah gunung yang dibelah ya, teman -teman. Nah, itu, kalau nah, itu waduk sudah kelihatan waduk gajah mungkur Biasanya di sekitaran objek wisata Waduk Kejah Mungkur ini, di sepanjang jalan ini Banyak sekali penjual hasil olahan dari karamba ya atau di tambak kalau istilahnya di waduk Tapi karena di waduk namanya pakainya karena ada udang goreng, milawat goreng dan sebagainya Dan banyak sekali resto-resto dengan olahan hasil dari ikan di Waduk Kejah Mungkur kanan kiri banyak sekali jadi teman teman kalau mungkin lewat daerah sini mau mencicipi bisa mampir ya teman teman ya ya ini dia waduk gajah mungkur Pantai Baru di Pantai Gading Purba. Ini, ini, ini. Nah, ini kalau ke kanan ke arah Bukit Paralayang atau Bukit Gantole teman-teman. untuk pecinta arah ke Gandole atau Paralayang. Tuh. nah ini di sebelah kiri ini adalah pintu masuk objek wisata waduk gajah Mungkur. ini ada di sebelah kiri tingkatnya mau ke waduk mau mobil ini oh iya ini adalah pintu masuknya ini, pintu masuk sudah masuk di Uriantoro teman-teman sampai-sampai di daerah Uriantoro mungkin teman-teman penasaran ya kita mau kemana sebenarnya nah, sekedar informasi saja saya akan menuju ke Pracimantoro teman-teman di tempat leluhur saya atau keluarga saya itu udah awalnya dari Peranci ya dan dijerah ke Solo. Nah ini dan ini adalah momen mudik atau kesempatan mudik saya di akhir tahun tadi udah terlewati ya polsek Wuryantoro nanti sebentar lagi kita akan nyampe di pasar pasar Wuryantoro Oke, ya, sekedar mau silaturahmi lah ke saudara yang lama tidak saya kunjungi ya, di satu sisi karena pandemi juga kita tidak diperbolehkan kemana-mana tapi karena di satu sisi juga dengan kondisi yang seperti ini ya teman-teman ya saya tidak bisa kemana-mana di rumah ada anak kecil istri juga kerja nah ini dia pasar Wuryantoro atau di sepi ya teman-teman ya nggak terlalu ramai. nah ini di depan ini pertigaan cengkal kita sudah sampai di cengkal jadi kalau ke ini yang lurus atau yang ke kanan atau ke lurus ya itu ke arah Manyaran klaten nah kita ke arah kiri ke arah pelajiman toro mobil hmm, nggak banyak Kita masuk di daerah Iromoko. Kita sudah sampai di Iromoko, teman-teman. Nanti habis di Iromoko baru Praki ya. Ya, kurang lebih masih sekitar 20 kiloan lah kalau dari Iromoko. Dan ini si bocil udah bangun dari tidurnya. <tuh> Kondisi jalannya nggak terlalu lebar, teman-teman. Cuma -teman. ya, ini ya banyak kali bekas kayak retak-retak, ya. soalnya ya, ditambal ini dong. No. Pasalnya okay, satu. Nah ini nanti belok kanan Sampai di pasar Iromoko Nah ini dia teman-teman Pasarnya ada di sebelah kanan ya Ada sub terminal juga loh. Pasarnya Wem. Si, sana ada bot ada bot eh nanti beli di mana, nanti beli mana? Ada. <laughs> si, si bocil lihat balon <laughs> langit minta balon si botul. bocil yang apa? Ya. Hmm? <laughs> si bocil lihat balon di jalan minta dibeliin aduh bos Kita cari minum dulu Kita istirahat sebentar teman-teman Ke Alfamart ini ajalah lah Buka enggak ini oh, oh, nggak ada tempat istirahatnya nggak ada tempat istirahatnya Panas lagi menghadap ke matahari Kita cari yang di depan aja nanti jalannya udah mulai naik turun berkelok-kelok teman-teman oke kita lanjut lagi kita udah sampai di Peraci teman-teman tadi istirahat sebentar di Alfamat ya <laughs> ini malah ibunya, ibunya si bocil yang nyampe Prati belinya juga cilok. Ini udah gerimis teman-teman. Gerimis. <coughs> Mudah-mudahan gak kehujanan ya. Kita agak. Model perjalanan ini masih 7 kilo ya, teman-teman. Dari sini, dari Prati ke desa saya. Desa Johor ya. Joholor tepat dan Johor di Sado kecamatan Toro Kabupaten Wonogiri nah ini sebelah kanan kecamatan Toro kantor kecamatan mudah gerimis rintik-rintik dan, dan gak hujan dan kameranya enggak kenapa-napa nah ini di depan adalah terminal bis Toro jadi kalau bus yang dari Solo itu berhentinya di sini ya karena ini terminal sama pasar jadi satu kondisinya seperti ini Nah, ini depan lampu merah. Kalau ke kiri, itu ke arah Paranggupito, Pacitan, ke kanan ke arah Jogja. Kita yang lurus, dan ini orang berhenti, ya. oh tuh Pokemon Oke teman-teman terima kasih sudah menemani perjalanan saya kali ini ya dari Solo ke Prati mohon maaf ini nggak bisa sampai di tujuan karena action cam saya memorinya terbatas dan juga baterai juga sudah hampir habis nah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 lewat kisar boleh gak Dulu ya, yang cepat ya. Bismillah, alhamdulillah. Jalannya kayak gini, masih cor-coran. Bukan nongol ya, juta. anu toh eh uh, sapa so sing dandan anu toh si arene <tuh> <tuh> mulih rumah tutupan